Oke, kalau kita lihat dari depan. Jadi kalian kalau mau ke sini, kalian bisa parkir di pantai Pancito tuh. Sambil jalan-jalan ke pantai, nikmati pasir pantai, deburan ombak. Bosan kalian bisa langsung ke sini nih, ke mall. Main-main di mall. Setiap entrance ada security check-nya buat cekin. Hey pikachu, itu bumblebee oh, halo, bumblebee, pikachu nampak, nampak, nampak nampak, nampak nampak, nampak nampak. iyalah aku kan sarangnya sama nampak. kamu halo, jumpa lagi sama saya Ichi di channel kesayangan kita adibu channel sekarang aku lagi ada di basement parkir motor salah satu mall terbesar di bali namanya beachwalk ya aku udah siapin hp aku dia baru buka, jadi kita kan harus cek aplikasi untuk scan. Scan-nya gak pantengin terus ya? Oke, Ini pintu masuknya Yuk kita masuk. Oke, di sini harus scan barcode. Scan barcode lebih satu seratus. Coba kita lewat yang di sini ya. Oke, okay, kita cekin. Oke, hey, udah dapat, terus sudah tunjukin sama silahkan, oh, pak. Siang, pak. Oh, ya, ya silakan pak. Jacks buka. Ya, kepala boleh. Baiklah, mampir kan. Oke, terima kasih ya. Okay, okay, yeah. Nah kita udah lalin protokol kesehatan jadi kalau kalian udah tahu cara pakai aplikasi peduli lindungi untuk scan barcode nya jadi lebih cepat gak perlu ngantre lama-lama di pintu masuk kita jalan, -jalan ini udah lama gak ke mall ada yang baru gak ya halo ah. 50% off kita ke Zara no masker, no service nih, yang saya nih kaisa ada koleksi baru enggak? ini Zara kalau season-season tertentu kadang dia diskonnya gak masuk akal kita bisa belanja sampai per bajunya 90 ribu rupiah doang kadang lima puluh juga ada tapi lagi pandemi gini belanja mikir ya cantik cantik bajunya hmm, ini suasananya nggak terlalu rame aman, social distancing terjaga semua pakai masker nggak ada yang nggak ada yang boleh nggak pakai masker Rp1.99 ada yang diskon-diskon start from oh dressnya at-off Rp1.89.900 mau beli dress nih Rp200.000 kalian udah dapet dress yang lebih murah tunggu season mungkin deket dekat Natalan Kualitasnya bagus sih, dia ini jadi walaupun mahal worth it lah. Ini kita masuk ke garamnya. daramen aku, aku suka beli-beli parfum buat apa? Buat kakak aku, buat teman aku, murah meriah, dia kayak kita lihat tempat yang lainnya yuk kita masuk ke Victoria Secret oh limited time only ada Prito Te Prito Te backnya Victoria Secret sama sih kayak yang dulu nggak ada perubahan masih besar seperti dulu lebih cantik ya kalau yang baru lomba ini biasanya tumbuh ke sana? iya, kita lagi renovasi oh gitu oh setengah topolnya di renovasi ada promo tuh beli dua cuma Rp1.090.000 ini aku pakai kamera depan biar kalian nggak lihat underwear ya biar laki-laki nggak lihat underwear mbak, nanti main lagi ke sini Biasanya tembus tuh ke depan sana, tapi katanya lagi renovasi. Kita jalan lagi, nggak begitu rame ya. Tapi ini hampir semua udah buka loh. Beberapa renovasi, charging station di sini. Laki-laki para suami yang nungguin istrinya shopping duduk-duduk aja dulu sini ya. Ini dia nih. Lagi renovasi depannya, ini information hmm. 50 poin, free parking voucher 500 poin rollerball parfum Oh wow Lagi dah tadi aku pegang-pegang itu. Ah, oh, ada yang baru dong Ini kayaknya dulu restoran deh ini ganti nama jadi apa ini? Onit suka tiger. Onit suka tiger. lanjut lagi kita ini cat Spade Halo, elephant, elephant, boneka gajah. Lihat kaya kita lihat itu. Oh, ember, do buka. Nih kalau kita lihat dari depan. Jadi kalian kalau mau ke kesini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 iyalah aku kan sarangnya ngeyo sama kamu Nih, pulang bear. nah no marks no service oh ini free MAP voucher 100.000 ribu buka oh baju-baju baru-baru cantik cantiknya Stradivarius semuanya keep social distancing ya masukkan delicious ya, kan delicious ya mak, cek suhu lagi. oh apa itu? oh hand sanitizer. ya, delicious mak. hehe. saya ribut nih baru nih. monster monster cacing cacing nih. aku biasanya kalau udah deket, deket deket Natal aku beli Manis-manis di sini buat teman-teman aku. kok bisa custom ininya, boxnya kamu mau pakai box kayak gini, hati-hati kayak gini. Di sini aku biasanya beli manis-manis buat Natal. Gak perlu khawatir ya kalau ke mall di masa pandemi kayak gini karena hampir semua yang masuk mall kan sudah scan check-in dari aplikasi peduli-lindungi itu jadi dijamin aman tapi bukan aman kamu kebal penyakit enggak juga Johnny Rocket udah buka ini apa? ini kayaknya baru deh IN... in is FREE namanya IN is FREE dia jual apa nih? dia jual apa ya? oh dia jual makeup-makeup ini cuma makeup-makeup, oh baru nih aku nggak pernah lihat nih. Ada gift tuh. Ini purchase kamu dapat free satu saset. Special tire minimum purchase 200. Uh oh, uh oh, oh, oh, oh. banyak gift. Banyak gift nih. Ini beli 10, beratus 3 masker wajah. Mau wow, kalau kita ke mall kayak gini nggak terlalu rame. Enak sekali. Ini adalah Marks and Spencer ini juga sell sell sell seawe lihat kita lihat sell sell aja kalau kalau cocok kita ambil kalau nggak cocok kita pulang aja ya. Ini baju baju renang, wah baju renang nih. Ini atasannya aja bawahannya yang itu. Hmm, ini tutup ini gue udah jual di sini, jual manis-manis terus -manis. mm -hmm. lejos le, i, lejos cafe tutup Coba nanti kita lihat di MBG buka nggak ya biasanya buka sih MBG paling rame ini dia lineage lineage masih buka gimana bacanya tuh? lineage bukan Oh, tutup dong, banyak yang tutup. Tutup apa renovasi ya? Oh so excited sekali aku nih kalau dia udah buka, uh, bukan ini udah buka sih maksudku kalau dia udah mulai normal lagi ini pasti ramai banget. Pasti banyak akan ada acara di sini. Ini nanti akan ada namanya Genki Sushi. Oh susi, aku suka susi. Cinta aku juga suka susi. Melisa, Melisa jual sepatu sepatu. Melisa klub, klub eh. sepatu sepatu nih. Protokol kesehatan. Ya, mari mas, sama sore. Apa ini? Mel, Mel melflex, if you know this is a raw material oh ini oh ini sepatu lama didaur ulang jadi bahannya ini nanti dipakai untuk sepatu baru warnanya nanti di, diwarnain lagi ulang oh. wow sepatu recycle gang baru nih aku baru tau <tantik> Santik, coba kita lihat hasil daur ulangnya ya nih siapa inget nih Pluto anjingnya Mickey ini Mickey cakep dong ini enak enak dong ini Coba kita lihat harganya Melissa Oh di sini harganya juta uh, 1 puluh 60000 mahal ya bagi kita tes sendal satu juta ya uh enak gila Dingin adem, kayak ada yang cantik itu yang casual biasa nih. Disitu, kalau oh ada yang kayak gini. Oh, cantik pinky, udah pinky, love, love. Ini pasti mahal ini. Wah seru nih, mau banyak isinya yang baru-baru ya. Sosiola eh, ini Sosiola nih. Anies, kemarin daftarin apa untuk sosiolog kalau aku mau beli produk produk kecantikan? Banyak ini katanya banyak diskon dari aplikasinya. Coba kita lihat innya di mana. Ini di sini. Oke, okay. ini bisa beli di aplikasi juga. Oh, ini ada bioderma di sini. Bioderma satu set ada set tapil, satu set, set. lah. Hmm. hmm, the sincerity of korean traditional dermatology formula oh my, oh alright koniko, <tuk> ini koniko kayaknya aku lihat di lagian nih seminyak renang, baju renang, baju-baju dress cantik-cantik oh, baju renang cantik nih oh, 50% up to ya terus dapat free gift, tank top, tas, pouch. If you shop 1 million, or bla bla bla. Rip, rip call, nih nih masih buka nih. brand surfing, optic sempena, pattern on. Eh, kayaknya dulu ada toko underwear lagi yang bagus banget kayaknya bukan cotton on ada mana dia ya coba kita cari hmm ini Summerland oh kita keliling di satu tempat ini mana aku butuh jalan keluar aku harus keluar dari tempat ini oke okay, aku aku tersesat oke okay, aku tersesat Ya, sama service. Kalian mau ke atas H&M uh, tadi mana? Ya, HNM aku, aku terkesan ke ya. uh, keluar pagar ini. Ya, uh, nah, nah, nah, pagar. Hmm. Nah, ke oh, kanan, kanannya kiri. Oh, kiri-kiri. Oke, oke, oke. Oh, aku tersusat Terus, Oh, oke, oke. Terus, terus. Terus, terus. Terus, terus. Terus, terus. Aku terus. Terus, terus disuruh aku ke kiri, abis itu ke kanan lagi, coba ya. Halo, ini yang tadi. Ya udah, coba nanti kalau aku udah nggak tersesat, aku lanjutin videonya ya. Kita cari Halo. lagi H&M kan kita maunya naik ke atas ya dari H&M tadi rencananya kan di Gmap, di Gmap. Oh, ini premium reseller buat Apple. Ini ya, bingung cari tokonya Apple, di sini ada premium reseller nih. Oh, oh, Top Topman nih. Diskon. Bagus Big silver. Bestie van and ini. Seperti biasa, diskonnya dia nggak lebih dari 50%. Kecuali ke factory outlet Ya, Iya, mau jalan-jalan dulu ya. Mari factory offlite nya baru bisa sampai 90% kita lihat bazar nih yuk coba jelenang ini mereknya anak, topi halo mbak, lihat dulu ya oh ini cantik ini cantik. Oh, ada yang model begini, ada yang model begitu rame kah mbak? yang mana? rame di sini, pelang, pengunjungnya oh, yang lumayan sih nggak sepi, nggak sepi ya. Oh banyak nggak sediain hand sanitizer kalau di sini ya? Oh ada tapi di situ dikasih. Aku tadi pegang-pegang banyak barang. Minta ya. Mari mau, nanti aku main-main sini lagi. Terima kasih. Chat time. Chat time, masih buka. Oh itu dia, itu dia yang aku bilang tadi aku pakaian dalam yang bagus eh menurut aku ya bagus ya nggak tahu menurut kalian namanya adalah Oisho. coba kita lihat dia buka atau tutup oh oh korden semua korden semua dan uh lala, dia buka ini eh, cantik sekali nih mana pintu masuknya ya oh my god ya sudah nggak tahu pintu masuknya di mana kita ke situ aja. Fisenko ini buka atau tutup dia? Oh, Fisenko buka ya. Kita ke atas aja lah. tahu nih pintu masuknya sebenarnya. Mana? Biasanya aku masuknya lewat sini tahu. kalau nah, kita cari tangga ke atas ya. Oh, fosilnya teh buka sebelah, sebelah sini tutup, sebelah sana buka. Untuk menghindari penumpukan tamu ya mungkin staffnya kurang, jadi cuman bisa jaga di satu pintu masuk Saat time rame as always kita ke, ke atas yuk kita kita ke atas capek keliling-keliling kita cari tempat duduk yuk istirahat sebentar harusnya aku bawa buku tadi duduk di atas sambil baca-baca buku. So, coba kita lihat di sini Tawan masih buka nggak? Bari Umaramen. Apakah Tawan masih buka? Mana pintu masuknya Saudara-saudara sekalian? Ah, Tawan tutup. Yang suka Tawan mohon maaf saya informasikan bahwa Tawan tutup. Ini yang di ya. Ini dia nih tempat kita istirahat. Tapi so hot ya. Di sana biasanya ada nyanyi nyanyi nyanyi. Jadi kita nonton dari atas sini. Apa sih nyanyi nyanyi itu? Eh oh. ya, itulah orang nyanyi nyanyi terus ditontonin orang itu aku biasa nonton dari atas sini, ini kalau sore sore udah dingin biasa ada ada anak-anak muda beli camilan itu di tempat-tempat tadi itu, terus bawa ke sini makan camilan di sini sama siapa, sama cintanya, ya tempat pacaran ini. dari sini kita bisa lihat pulen bear di sana. Ini kendi delicious. nih pohonnya, pohonnya si Candy delicious. Sebentar ya capek. Jangan takut sama si corona. Ya ya waspada, waspada. Oke okay lah ya vaksin, ikuti protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer supaya tetap sehat supaya bisa tetap jalan-jalan. Ini muka aku gelap nih. Ah, di sini baru terang. Sejauh ini kita jalan-jalan semua terasa aman ya. Belum terlalu ramai, protokol kesehatan juga jalan dimana mana Semua dengan protokol kesehatan. Bahkan ada beberapa toko yang kita udah dicek suhu di pintu masuk tapi masuk tokonya kita tetap dicek suhu lagi. Tuh dua kali cek itu good. Salut, nah aku istirahat sebentar sini. Habis itu nanti aku lanjutin lagi ya. <tuk> aku udah istirahat, tenagaku udah pulih, kita kembali lagi. Ini kalian kalau nggak mau istirahat di tengah terik matahari ini, nggak apa-apa, tapi aku suka, tuh kasihan mbaknya. banyak istirahat di sini, panas di dalam gak bisa ya. gak bisa istirahat di dalam teman lagi pengen di sini aja oh pengen sendiri ya hey, ayo mbak dan mbaknya istirahat sini. ini Sushi ah oh, iya planet sport nih kemarin aku beli mat Sushi susite buka yukaku japanese barbecue buka Ini action, buka. Iseng kali aku gangguin orang istirahat nakal sekali aku tadi. Oh, Starbucks buka nggak ya? Starbucks buka. Kenapa, Enko? Baruk mana ini sana, Enko? Nanti kita cari di Google. Fix, saya 80 persen. Ini adalah tirajin. Ini opsi biasa aku beli kutek di sini. Malah ada seal jarang. Ada seal, make up remover, make up remover, <laughs> makeover. Sorry. Ini minion, minion masih buka. Minion itu artinya, kalau gak salah, minion artinya cantik. Burger King, so, kita makan Burger King dulu kali. kalau so, aku tanya cintaku mau Burger King nggak dia? Ya? Enak nih. So, <laughs> nih kalau aku biasanya pesan Burger King di sana terus aku makan di sini. Makan di situ. So, itu lihat sini mah. seksualnya udah buka belum? Tutup ini mah gelap total ya paling belakangan baru dibuka ya, udah lama nonton bioskop aku kepingin. Pepperlands, Pepperlands buka, Books and Beyond, uh, Books and Beyond, super sale <tell> up to oh. eighty NCO sel juga ini banyak yang kill ya, perubahan ini 129 super price, super price ini 99000-an. Oke, kita oke tutup ya, mau cari makanan di sini, tutup tapi MM jus buka. Oke, okay, jam 11 sampai jam 2, lunch express weekdays only. Oke, okay. spesial price, MM juice weekdays only. Ada strawberry, strawberry, cintai strawberry. Ada warna, ada scoop, kit station di sana. Banyak yang udah buka ini. Banyak juga yang masih tutup. Tapi dari 100 ya 80 udah buka lah Ginger snap buat anak-anak Early learning center ini kalian mau beli barang-barang Untuk early learningnya si kecil di sini nih Mothercare Miniso Ini Miniso teplikos kaki, di semua murah-murah di Miniso. Dia murah tapi bagus, kualitasnya bagus. Kita ini lagi ada di lantai 3 lantai tiganya kosong dong. Mr. Pichom, Mr. Pichom buka yang mau potong rambut. Kasihan orangnya sampai tidur di sana, saking sepinya. Dia tertidur dong, saudara-saudara <laughs> Aku nggak mau syuting orang tertidur <laughs> Tadi aku udah syuting, kayaknya mbaknya agak-agak sensitif Sekarang aku nak mau masuk <laughs> Gangguin orang tidur, heran deh Ini bebek tepi sawah, buka ya Korean VR Entertainment and Adult Sex. Oh, naik ke atas nih Apa ini? VR VR itu yang kita pakai di di mata itu buat main-main game itu yang aku tahu bisa main game di atas oh tutup saudara-saudara aku belum pernah ke atas sini. Wah ada Spider-Man Big Shaver kayaknya seru nih coba nanti kalau dia udah buka kita main di situ ya Oke okay. kita udah ke semua tangga ini paling enak kita makan. Ini kan lantai paling atas. Makan di sini. Ada kopi. Ekspat nih jual kopi ya, specialty kopi dia. Ada vineyard Kalau mau beli wine di sana. Lihat. Oh lela. Cantik sekali. bisa lihat laut dari sini. Tuh pantai Kuta. Lautnya pantai Kuta. Tadi aku istirahat di situ tuh, di tengah-tengah tuh, cantik sekali mall ini ya. Jadi dia bukan cuman, halo, bukan cuman jual barang, tapi jual view juga. Nggak jual, view-viewnya nggak dijual. Kalau oh, kamu nggak mau belanja, kamu window shopping aja kayak aku. Window shopping, ayo tim Windows shopping beli wine di sini nih kalian yang mau beliin wine buat temen teman di sini. Ya, cek harga lainnya Hai Ini setiap toko ada ada barcode-nya kayak gini untuk check-in tapi aku cekin-cekin hai hai hai hai lihat hai hai Lihat ya. Ini soju ya, ada soju di sini. Oh. Jadi kamu main komol kok bisa beli soju di sini, murah satu sembilan ribu aja. Eh, anggor orang tua juga ada. Tapi dia botol kici, ya sebenernya buat orang gede. Tiga puluh Oh tunggu, ini warna apa? Ini balinese bread. Ini juga balinese bread. Ya. Kau warnanya beda. Ya sudah lah ya. Kau nggak tercinta. mix snack. Oke okay. kasih ya, Mbak <laughs> Tahu nggak apa yang aku lakukan di dalam sana? Ngadem <laughs> pure adem <laughs> Tahu kan, toko wine itu luar biasa dinginnya Nggak ada yang lebih dingin daripada toko wine Ini kalau di tempat kerja sih, ruangan IT ya <laughs> Ini Raja Oke, oh, aku baru tahu ada di sini. Oh, oke okay. kaca yang mau makan raca. ini tadi apa ya ini cantik sekali coba kita lihat namanya apa ya oh ini Mr. Wayan Mr. Wayan by the sea ini nih Mr. Wayan Oh slippery when wet Ini dia nih. Ini cocok banget istirahatnya kalau sore ya. Kalau siang gini kalian nggak suka matahari, nggak suka di sini. Oh, ya you dong. Know? Ya you dong, know? anak-anak kalian ke sini. Istirahat di sini, habis capek keliling, habis capek shopping. Oh. Dari sini pantai Kututur terpantau sepi ya. Ya lah, kita kan baru-baru selesai ppkm nih. Wajar lah sepi ya. Nanti kalau udah ada penerbangan masuk, udah ramai wisatawan, ramai deh pasti ramai. Oke oke. Okay, okay. Kita udah sampai ujung nih. Udah capek ya. Sekarang kita jalan pulang. Kita turun. Ini kalau kalian di mall kayak ini, uh, rambut berantakan sekali tuh capek. Jangan pegang ini ya. Banyak kuman. Jangan dipegang Kayaknya udah dua tahun ya kita kena. Pandemi Corona ini dua tahun aku rasa udah udah cukup mengerti lah ya apa yang harus kita lakukan saat kita keluar rumah. Di samping itu sudah hampir semua orang divaksin. Nah, sudah balik lagi ke Zara tadi. Tapi kita dari nggak dari pokoknya kita dari depannya ini. gimana kalian lebih suka sepi kayak gini atau lebih suka crowded kayak dulu oh my god dulu tuh ini nih penuh aku sih lebih suka sepi kayak gini ya tapi aku suka jalannya sepi kayak gini tapi untuk kemasukannya aku suka yang rame kayak dulu <laughs> ya semoga cepat inilah cepat rame lagi lah Bali supaya lancar juga keuangan ini tapi ini pelajaran buat kita ya biar lain kali kalau ada uang kita tabung aja lah banyak-banyakin nabung dengan foya-foya ya boleh tabung foya-foya kita hitung persentasenya lah ya Pemasukannya berapa untuk ditabung berapa persen untuk dipakai belanja berapa persen harus pinter-pinter manage uang Apalagi kalau kalian hidup sendiri Orang tua misalnya udah nggak ada Pinter-pinter menit suang Kalau nggak, mati Mati Nah, kita udah sampai di parkiran nih Nanti kita lanjut lagi Di video berikutnya Aku mau jalan-jalan ke tempat-tempat lain lagi Untuk lihat Seperti apa sih dia Setelah sekian lama tutup masih nggak dia beroperasi seperti sedia kalanya atau malah bangkrut atau tutup seterusnya kita nggak tau ya oke okay. udah sampai di motor terus mantengin channel ini adibu channel yang belum subscribe jangan lupa subscribe like yang mau komen silahkan komen tapi komen yang baik-baik ya yang membangun dukung terus channel ini supaya bisa maju Terima kasih udah nonton, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.